Oke, pada kesempatan kali ini, cuy, gua mau membahas beberapa update terbaru yang akan rilis di game Free Fire. Tapi sebelum masuk ke videonya, di sini gua mau jelasin sedikit buat kalian-kalian yang pada nanyain atau komen, bang, kok saat saya mau login ke Free Fire Advent Server, kok nggak bisa nih? Terus ada tulisan server akan segera siap, bang. Oke, oke, cuy, oke. Jadi jika saat kalian mau login, terus ada tulisan server akan segera siap Itu ada tiga penyebab kenapa kalian tidak bisa login ke Free Fire Advance Server cuy Faktor yang pertama karena terjadinya server error cuy Seperti kejadian kemarin, pihak Garena memberitahukan bahwa sedang terjadi server error Dan Free Fire Advance Server kemarin sempat ditutup karena terjadi hal ini cuy jadi kemungkinan server belum sepenuhnya normal. Masih banyak bug dan error yang terjadi. Yang kedua karena server penuh. Dari dulu sampai sekarang Free Fire Advance Server itu hanya bisa menampung 50.000 player atau akun saja cuy yang bisa login dan hanya tersedia 5.000 player yang bisa bermain di waktu bersamaan di Free Fire Advance Server. Jadi kemungkinan saat kalian mencoba untuk login, 5000 player tadi itu sedang bermain juga cuy Itulah yang membuat kalian tidak bisa login walaupun kalian sudah menginstal aplikasinya Yang ketiga karena akun kalian belum disetujui untuk masuk ke Free Fire Advanced Server oleh pihak Garena Jadi buat kalian yang tidak bisa login atau bermain di Free Fire Advanced Server, jangan sedih ya kan? Bukan hanya kalian saja cuy yang tidak beruntung Masih ada jutaan player yang juga tidak bisa login Jadi ya sabar aja ya kan Dan kalian bisa coba keberuntungan kalian di Free Fire Advance Server selanjutnya Oke. Oke sekarang kita menuju ke update-update terbaru yang ada di Free Fire Advance Server cuy Yang pertama ada pembaruan pada tampilan di Pulau Tunggu Nah Tampilannya makin HD aja nih cuy Waduh terbaik Garena Terbaik Bangunannya udah diperbarui jadi makin keren nih Apalagi pepohonan-pepohonannya ini ya kan Jalan tol atau jalan pesawat nih Terus di sini juga ada ini cuy Apa nih telegram atau apa nih ya Waduh Eh kok ada penampakan bandel baru nih cuy Waduh ini bau baunya ini akan ada event bandel baru nih cuy. Waduh. Jadi tungguin aja ya info update eventnya. Oke. Okay. Oh ya btw nanti juga akan ada event anniversary atau ulang tahun di Free Fire ini cuy. Jadi tungguin aja ya info event-event yang akan rilis di game Free Fire nya Boleh boleh nih tampilan dari Pulau Tunggunya cuy. Jadi makin betah nih main game Free Fire ya kan? Udah sih, udah sih Yang kedua Coba kita lihat apa saja yang berubah pada in-game di game Free Fire Yang pertama ada skin terbaru untuk pesawat cuy Skin terbaru dari pesawatnya makin keren aja nih Gila boy Waduh Waktu kita turun juga ada animasinya juga ya keren keren keren keren keren. Terus untuk tampilan grafiknya udah diupdate atau diperbarui juga nih cuy. Jadi makin ultra aja nih, mantap dah. Dan waktu kita membuka parasutnya juga ada animasinya juga cuy. Wih, cakep nih cuy, cakep. Terus di sini untuk tampilan saat kita menggunakan sekop juga udah diperbarui cuy. Jadi makin keren daripada tampilan skop yang sekarang ini ya Jadi kayak ada sedo-sedonya gitu cuy Untuk skop red dotnya ada warna merah-merah gitu di pinggir-pinggirnya cuy Terus untuk tampilan mobil kaleng birunya juga sedikit diperbarui untuk tampilannya ya Jadi lebih gelap terus waduh Lebih jelas nih bagian-bagian dari mobilnya cuy. Kalau kita lihat dari depan kayak mobil di game GTA ya. Waduh, tolong gitu kan. Terus saat kita menggunakan item patung, sudah ada animasinya juga cuy. Kayak animasi asap-asap saat kita baru turun dari parasut gitu ya. Oh... Di sini juga ada yang diperbarui juga nih Untuk tampilan saat kita mati atau saat menyepek player lain Entah itu musuh atau temen cuy Tampilan untuk pilihan like, add, report, dan back to lobby Jadi lebih cerah ya kelihatannya Boleh lah ini, boleh boleh Yang ketiga Ada info mode yang akan hadir setelah update besar nanti Nah jadi nantinya saat setelah update besar OB23 Akan hadir kembali mode tim deathmatch dan gun skin cuy Yang kemarin sempat rilis tetapi udah dihapus atau dihilangkan ya kan Yang keempat Mari kita bahas mengenai pet terbaru Mr. Waggor Nah di sini yang unik itu saat kita turun dari pesawat dan membawa pet penguin ini cuy Lihat petnya kejang-kejang nggak tuh hanya di sini nih kalian menemukan pingwin bisa terbang ya kan Waduh dan untuk skill pet ini itu bisa memberikan glue wall kepada kita saat kita tidak mempunyai glue wall, cuy jadi ya otomatis saja misalkan kalian tidak memiliki glue wall ya kan Nah pet penguin ini akan tiba-tiba nyamperin kalian dan memberikan glue wall dan untuk cooldown skill dari pet penguin ini agar dapat memberikan glue wall lagi kepada kalian itu untuk di level satunya 120 detik atau 2 menit untuk di level 2 nya 100 detik untuk di level 3 nya 80 detik atau sekitar 1 menit lebih 20 detik lah pet ini baru bisa memberikan glue wall lagi kepada kalian berguna banget sih waktu kita turun di tempat rame seperti peak gitu kan baru turun udah dapet glue wall kita cuy terus di sini juga ada collection baru yaitu pins kurang tahu sih apa fungsi atau bagaimana cara mendapatkan item di bagian pins ini kalau kalian ada yang tahu bisa komen di bawah ya yang kelima. Apakah senjata baru AUG atau AUG sangat overpower terbaik dari senjata-senjata lainnya? Mari kita bahas tuntas mengenai senjata baru AUG ini cuy Untuk item-item atau attachment yang bisa dipakai pada senjata baru AUG ini Itu ada muzzle, foregrip, stok, dan skop Berarti attachment magazine tidak bisa ditaruh di senjata AUG ini ya Mirip sama senjata Rambo di airdrop lah Untuk masalah magazine ini cuy Terus untuk akurasi atau recoilnya Lumayan berantakan atau nyebar ya Mirip sama senjata AK-47 nih cuy Untuk tembakan peluru ke-20 nya Kalau ditembakan pertama sampai peluru ke-15 yang keluar itu masih lurus atau enak sih dan kalau fire Speed-nya mirip-mirip sama senjata M4A1 lah Nggak beda jauh cuy Terus mari kita lihat damage dari senjata ini Untuk damage ke badan musuh yang tidak memakai vest Itu sekitar 31 cuy Untuk di jarak dekatnya ya Kalau untuk musuh yang jaraknya menengah atau jauh Maka akan berbeda pula damage yang dihasilkan atau yang masuk cuy untuk demek di bagian kaki musuh itu sekitar 23 Masih lumayan lah ya Terus untuk demek di bagian kepala atau demek Headshot itu sekitar 170 Kalau nggak pakai helm ya Untuk demek ke badan musuh yang memakai face level 2 itu sekitar 15-18 Terus untuk demek ke badan musuh yang menggunakan face level 3 itu sekitar 11-17an cuy Terus untuk damage ke kepala musuh yang pakai helm level 2 itu Sekitar 93-139 wow. Terus kita membutuhkan satu slot peluru AR Untuk bisa menghancurkan glue wall menggunakan senjata AUG ini cuy Jadi menurut gua senjata baru AUG ini kalau dibandingkan sama senjata Sekar atau SM8 masih kalah jauh lah dari segi damage dan red of firenya udah sih beda banget cuy. Gak tau nanti kalau senjata AUG ini sudah ada skinnya cuy bakalan jadi meta baru atau kayak gimana kita lihat nanti aja ya.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 Yang keenam, apakah karakter baru Luqueta sangat overpower dan wajib kalian beli atau miliki? Mari kita bahas tuntas mengenai karakter Luqueta ini cuy Jadi skill dari karakter Luqueta ini mirip sama skill dari karakter Antonio Sama-sama dapat meningkatkan atau menambahkan darah atau HP kita kalau skill dari karakter Antonio itu hanya menambahkan darah atau HP kita saat di awal game saja Yang tadinya kalian memakai skill Antonio level max Darah kalian menjadi 235 ya kan Terus kalian terkena hit musuh atau darah kalian berkurang Terus kalian menggunakan make it kalian ya kan Darah kalian itu akan kembali ke 200 cuy jadi kurang worth it aja lah buat main di mode ranked atau klasik Tetapi berbeda dengan skill dari karakter Luqueta ini Yang bisa meningkatkan atau menambah darah kalian yang tadinya 200 menjadi 235 jika sudah level max Dan jika darah kalian berkurang entah itu jatuh dari gedung atau terkena hit musuh Terus kalian pakai make it kalian ya kan darah kalian itu akan full kembali ke 235 cuy wah overpower sih ini cuy berasa main di custom room ini darahnya bisa lebih dari 200 worth it banget lah ini karakter kalian beli atau miliki cuy udah ganteng kayak hero bruno di game ml ya kan udah sih wajib kalian punya ini karakter baru cuy